Ketika seseorang merasa akan penurun dalam ibadah, seakan imannya sedang menurun, maka problem pertama mesti ditanyakan pada dirinya perbuatan maksiat apa yang pernah dikerjakan oleh bagian tubuhnya. Kalau mata tak sanggup melihat kebaikan, berarti mata ini pernah melihat yang salah. Kalau telinga tak cepat mendengar respon kebaikan, adhan, pausia, panggilan kemuliaan, berarti ini, telinga ini sering mendengar sesuatu yang tidak bagus. Ya, kalau lisan sering berkata yang tidak baik, berarti pulsa kebaikannya berkurang di lisan. Maka cari lawannya. Mulai biasakan melihat yang baik, mulai mendengar yang soleh, mulai bertukur yang mulia. Maka ini akan mengembalikan kembali hal-hal yang ingin kita tingkatkan dari diri keimanan itu. Boleh jadi, kadang-kadang bentuknya bukan masyad, ya Bentuknya terlalu fokus pada urusan dunia. Terlalu mengejar materi, sehingga lupa dengan akhirat. Kan pasangan akhirat di dunia. Ya kan? ini ulah pertama, akhirat nanti yang kita raih walala akhwatu khairullak ula, jadi kalau terlalu fokus pada dunianya, maka secara bersamaan, ya persamaan terbaliknya, bahkan ya akhiratnya mesti menurun jadi kalau kanannya itu kita naik akhiratnya, dunia pasti porsinya akan mengecil, ya karena porsi mengecil itu maksudnya dunia dikerjakan, tapi tetap terbawa ke akhirat tapi kalau dunianya yang dikejar maka ini pasti menurun dan nggak akan ikut ke dunia, karena skemanya berbeda seperti bayangan, ya, kata e, Ibn Al-Qaim al-Jawziah, rahimahullah, seperti bayangan. Di bayangan itu, kalau dikejar, selalu nggak akan pernah didapati. Ditangkap, nggak akan dapat. Ya, itulah dunia. Jadi, selalu nggak akan puas kejar lagi kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, kejar lagi, Walaupun harta sudah banyak, pengen kejar lagi. Terkadang, godaannya menempuh dengan cara yang salah. Maka, caranya berbalik. Kejar akhirat, maka dunia akan mengikuti.